Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalamin. Jumpa kembali dengan saya Di mata pelajaran fisika Kali ini kita akan Membahas tentang impuls, Momentum tumbukan dan hukum kekekalan momentum Selamat mengikuti Pada mata pelajaran fisika Yang Berkaitan dengan impuls, momentum dan tentukan setelah hukum ke ini, kita akan belajar tentang apa sih momentum itu. Momentum adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda bermasa yang bergerak. Nah, dalam fisika, besaran turunan dari momentum dilambangkan dengan huruf P besar yang bisa dirumuskan, dalam bentuk persamaan matematika yaitu p sama dengan m kali v dimana p nya adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon kemudian N adalah massa benda dengan satuan kilogram serta P adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon kemudian selanjutnya adalah impuls impuls adalah Percakapan antara gaya dengan serang waktu, di mana impuls bekerja di awal sehingga membuat sebuah benda bergerak dengan mempunyai momentum. Impuls dapat dinyatakan sebagai i sama dengan f kali delta t, di mana ini adalah impuls, satunya adalah urutan t, urutan f adalah gaya, urutannya kon dan P adalah waktu satuan sekon. Selanjutnya adalah hukum kekalan momentum, di hukum kekekalan momentum pada jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, dalam gambar itu disebutkan m1 kali v1 pada masa tanda pertama kemudian gambar kedua, m 2 bagian 2 jika persembuhkan, maka akan menghasilkan M1C1 aksen, dan M2C2 aksen. Selanjutnya, penjelasannya lah dari gambar itu, bahwa bola dengan masa 1 atau masa pertama, dengan bola masa 2, yang bergelapan arah dalam satu garis lurus dengan kecepatan berkurut turut sebesar C1 dan C2 setelah keduanya bertumbukan maka masing-masing kecepatannya akan berubah menjadi C1 akden dan C2 akden 1 dan C2 akten. kemudian yang selanjutnya adalah tumbukan, apa sih tumbukan itu? Pengertian dari tumbukan adalah pertemuan dua benda yang, ber, yang relatif bergerak pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. momentum. Tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi genetik. Karena ketika benda bergerak, maka tentu saja benda memiliki kecepatan. Karena benda memiliki kecepatan, maka benda itu pasti memiliki momentum dan juga energi kinetik. Momentum, rumusnya KP, sama dengan dan energi kinetik adalah mc kuadrat. Kemudian jenis-jenis pembukan, jenis-jenis pembukan jenis -jenis dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna pada bidang atau tumbukan lenting sempurna pada satu dimensi. untuk tumbukan sendiri ada koefisien kelentingan atau yang disebut dengan restitusi yaitu koefisien yang bernilai pecahan antara nol dan satu jadi nilainya antara nol dan satu yang merupakan rasio besaran kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbukan dua buah benda, dia akan mempunyai nol atau perbandingan kelentingan itu bernilai nol jika kedua benda setelah bertumbukan akan bergerak bersama-sama. Jadi dikatakan tidak penting sama sekali Sedangkan nilai satu berarti keduanya Memantul secara sempurna Atau lemping sempurna Nah Aplikasi input dan momentum Dalam kehidupan sehari-hari Misalkan pada Event Karate bisa akan Ada proses input saat menindang Kemudian tinju Dan selanjutnya adalah Martel atau palu dan kita lanjutkan ke contoh soal yang ada Kita contoh soal yang nomor satu Sobat, hitunglah yang gemuk dengan berat badan 120 gram berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam Berapakah momentumnya Ini jelasan, masanya 110 kg gram Kayaknya 72 km per jam yang kalau kita konversikan ke meter ton adalah 20 meter per ton maka momentumnya adalah P sama dengan M kali P 110 kg kali 20 meter per ton jadinya adalah 2220 kg meter per ton kemudian soal yang kedua kalau mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan jika ia menentang dengan gaya 300 N dan kacinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, hitunglah berapa besaran impus yang terjadi. Oke, kita tahu gayanya adalah 300 N, kemudian selisih waktunya atau delta t-nya adalah 0,15 sekon. Maka impusnya adalah sama-sama V kali delta T 300 Newton 0,15 kon. Misalnya adalah 45 Newton kon. Selanjutnya Untuk contoh saya yang ketiga Ini juga Kita Dibatasi ya sebuah gerbong kereta api mempunyai masa 10.000 kg. Bergeran dengan maju 24 meter per ke kanan dan menabrak gerbong sejenis yang sedang terhenti. Nah, jika kedua gerbong ini tersambung itu bertumbuhkan. Berapa kecepatan keduanya sesaat setelah tembukan? Nah, ini disini berlaku hukum setelah ya Jumlah momentum sebelum tumbukan kita hitung dulu ya. Jumlah momentum sebelum tumbukan P1 M1 kali P1, P2 kali 2 Nah, setelah dihitung, semuanya maka didapatkan 2,4 dari 10 angkat 5 kelegaan meter per Kemudian, arah momentum total. Mula-mula ke kanan, setelah tumbukan kedua sepong tersambung sehingga kecepatannya sama, yaitu v. Karena dia menjadi satu Dan momentumnya Menjadi C2 sampai M1 Plus M2 C aksen Nah setelah Melalui proses perhitungan Maka didapatkan C aksennya Adalah 12 meter per sekun. Jadi setelah Tumbuhkan kedua tepung Bergerak bersama-sama ke tangan Dengan kecepatan 12 meter per sekun. Nah demikian Materi yang bisa saya sampaikan kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.